gue nyaman tuh dipakai terus itunya tuh pandanya tuh <tuk> wah gak, lu keluar lu keluar keluar <tuk> ajak Rocky ini kalau ada Rocky enak nih di school nih di schooling nih <tuk> <tuk> Rocky apa Rocky lucu banget kemarin dibantai sama Angie anak-anak dia lagi sama Angie Rocky parah di sekolah kasihan dia, dia dicek lagi main bola, jadi lagi main bola nih terus dia duduk kan, gak main ada Angie di sebelahnya, dia duduk kayak di sampingnya anak-anak duduk di depan anjir, nontonin dia berdua dan ketawa, dia orangnya malu-malu gitu kan, makin lucu seneng banget anak-anak, parah sampai makan sampai makan dicengin juga kasihan itu sampai makan sampai mau foto sampai apa semua dicengin pas dia posting foto sama Angie itu pecah sih kok dia posting foto sama Angie sih iya terus abis itu dia live discord dia gak mau mandi katanya abis itu sama lucu banget tapi dia masih berusia 17 tahun ya iya hoki kata orang-orang asli paling hoki lagi Sky guys lu nggak tahu kita manggil dia Nabi Nabi Sky genpos wah genpos ya yeah, kan gen Rocky lucu banget sih Injil 18 ke aku 19 tahun guys waktu 19, 19. Aduh. Tuh banget ya ampun Bang Rangga Lah kok, emang kamu mat umur berapa sih? Enggak maksudnya kitanya Oh kitanya muda? Aku umur... Aku umur dua. dua. Oh masih muda banget Iya Bang Rangga ya maksudnya kasihan Oh sama Pablo Kak Pablo umur berapa? Enggak Umur mediu Mana lu gila, J? Nih mau lihat Wikipedia enggak? Ya, J umurnya sama kok? My gak usah lah. Right. lu ada di Wikipedia nama lu uh, Oh kok, komet dua sembilan gila bohong. Gila. Parah banget ya metu. So setia gitu tapi tukang bohong cewek, bohongin cewek ya? <laughs> ya, ya kan. Ablock. Muka aja kenapa harus gila. begini sih? Tuh ya. Kelihatannya dari tadi dewasa gitu kan? Tapi tukang bohongin cewek cow. But... Lah. Ibanez coba menurut anjir. Enggak tahu sih aku kan. Jadi nih Sky nanya nih, menurut kalian. Heeh. Hmm. lagi aja Bang biar seru katanya. Tuh, dipanasin-panasin <laughs> mulu sama dia. Astaga. Dewa siapa kok kirim muka ini lihat. Nyibli badut itu. kan? Bukan, bukan, bukan. Iya enggak foto. Ya kayak gitu. Troll gitu ya? Iya. Iya. Emang dia begitu ini semua nih bisa pecah nih, abis ini Discord-nya dihilangin, kaitai lama dia. Eh sambil makannya <coughs> semua, Enji jangan suka. Oh iya, <coughs> Enji. Ntar aku balas ya. Si Rocky mau gabung katanya. Ayat, gabung, gabung lah sini. Sini Rocky tuh udah tuh. Ya Allah Rocky. Mana Rocky? Dia di hidupnya checklist udah katanya Bang, checklist aku udah Bang. Bakal list dia ada foto Menji. Lucu banget enggak sih? Ter guys. waskai sih parah sih lu ketau-tau sendiri lu bacain dong Ji gue kan bener ya aku screenshotin ke Bang Rangga aja ini gak bisa diomongin <tuk> di live gue sekul sih Guys <tuk> mau. <tuk> <tuk> Nice, right? nice move. Nice move. Gila guys, kalau bisa aku kirim kalian ketawa sumpah. Cek ya teman-teman. OTW oh, aja bilang. Gitu. gitu mm -hmm. lagi. Rocky live lah. Oh, Rocky udah masuk sini. Wah, kode BTR Fajar Rocky Rumbiwa. <Tan -tan> <Tan -tan> tarik Rocky emang Rocky ada di mana gue nggak punya role lagi ya Sky doang gua bisa, yang bisa gua naik gue bisa gue bisa, bisa Pablo bisa Pablo di rumah apa sih gue bisa nih pindahin Pablo nih hmm. cie Rocky, <tan> Rocky ini Rocky kah cie Rocky kenapa Rocky nih Rocky Hai Rocky Halo-halo uh, Lagi di GHR Lu gak sopan ah. lu, facecam lah Gue lagi di kamar uh, Udah gak di depan PC Udah gak oh. KW nih, Rocky-nya nih, gak yakin gue Aduh udah apa-apa <laughs> Aduh, capek <jame> banget gue <laughs> Iya-iya gak seru nih Rocky Iya gak seru <tuh> gua pamit dulu waskai cemburu cu pamit dulu bang bye ih jangan skai oke oke parah banget ya udah bang sekali gua pamit juga kalau lu pamit <shrut> <shrut> nih trial roki itu bulan ini live-nya udah selesai kah belum lah sisa berapa jam berapa jam ya? 20 20 jam 20 apa 15 gitu Oh yes ya kak ini kamu nyalain PC aja ini sekalian di live-in iya oke iya. oke okay, okay. okay. lu tadi gue tanya lu gak mau main ini <laughs> okay mulu. Detok, ya mulu oke mulu Bang Raga udah nanti facecam-nya rusak getok <laughs> ya gitu ya mm. Sky ya Sky beneran lu beneran apa? udah, udah katanya Anjay. Udah apa? Dia bilang, udah, kan dia bilang udahan Aku lebih dukung Bentar-bentar eh, ke... bentar. Apaan? Kenapa dia? <laughs> lagi? Kena aku lebih menang. dukung Rocky daripada Sky katanya oh ya Dia udah. tadi, dia ya, tadi ya. bilang ke aku sih on the way ya Kita lihat dia meng, uh, menepati omongannya iya atau tidak Dari situ kita bisa nilai Aduh. seseorang ya kan Nggak bakalan lagi gue, nggak yakin Dia bilang otw gitu ke aku sih sekali lu jangan bohongin anak orang mulu Wih, bravo <tuk> <wui>. <tuk> oh, ini wow. kan oh, Gila, gila Dari jam satu wow. no, no, no, no, no. Gila temen gue banget nih On time, man <tuk> Gua join dong, nggak ngomong Ah, teman-teman Efeknya mana ya? Yah, lagu lama. Sungkem bos masuk, bos ketua badut. Wow, gila semuanya langsung. Wow. Ke Langit nih, bos. Hai Lord, anjing. Anjing, anjing. Nah, badut sekarang. Rah, raja terakhir, Cok. Sungkem ketua. Betitip nih badut-badut. <laughs> asli udah bisa begitu masuk. Lord kita nih bosnya. Ada dia. hell my lord. Badut senior, lord badut. <tuh> Maharaja badut semuanya ada. Ini badut, ini <tuh> badut yang sukses. Last boss uh, katanya. The last Kocang. king. Wah, <tuh> anjay. Sungkem king badut. <tuh> bang Sky facecam, Bang Sky. Wah Rocky udah lu cabut lama deh. Rocky ki kayak king, kick nih udah ada Wah, Ini pakai itu, pakai apa bang? Sky Pakai PC di rumah yang luar deh. Oh, Buat apa PC di luar buat ngedit? Kayaknya buat gua ngedit. Wih, tahu banget ya. ngedit Kayak anjir Kamu jangan di, <tuk> bang saya mau denger ceritaku yang udah aku ceritain beratus-ratus kali hari ini gak apaan tuh mau gue simpelin gak oke iya ya udah gue gosip nosisin boleh jadi silahkan Denji cerita ah. iya bang Sky tadi kan aku ke Asta terus aku uh, ekspresinya beli... masih sama guys <tuk> aku beli batu Bang Sky terus aku kan orangnya kayak uh, gitulah jadi aku ngeliat toko pertama kali toko pertama yang aku lihat tuh aku langsung uh, beli di situ aja karena emang udah cocok size-nya udah cocok modelnya gitu kan terus habis itu aku kayak tek, nengok ke toko sebelah aku tanya oh ada sepatu yang sama aku iseng-iseng kan aku tanya mbak ini harganya berapa terus ternyata harganya satu juta lebih murah daripada sepatu yang aku beli sebelumnya terus kamunya gimana sedih Ya udah. Gila. Gua akuin sih. Emang the king of badut sih. Kita dari tadi ya udah nggak apa-apa anji itu namanya rezeki. Kalau dia langsung nanyanya, terus kamunya gimana? Ah, enggak. Papan atas emang sky. Iya Ji? Iya kanji. Tapi maksud gua kalau mau baik sama orang iya kan. Tapi kalau dia masuknya terus kamunya gimana? Eh, Hai Rocky. Lu jangan mute Eh jangan lu mute Gue getok nih lu nih hmm. Langsung ke PC lo dia lo, <laughs> Lebih lain lo. Badru sini dulu Sekalian nih masuk Lalu semua buco, nih izin Sekolah buco, dulu buco, mas Kai Ayo semua <laughs> Belajar Belajar Pamit bentar pamit bentar Ya Ya Gila penonton gue kecewa langsung Pada turun Kai <laughs> Tapi at least dia menepati janji loh, dia bilang otw dia langsung Enggak, sama lu iya, sama di... gua enggak, oh. dari jam sepuluh dia bilang Eh tapi sekarang Bang Sky sih udah baik banget sih Bang angga Dia enggak sejauh Itu juga, kalau kerja Enggak, enggak, enggak, enggak kalau kerja doang, in general ya Semenjak yang dia jadi, Rocky nih, kamu sekalian dengar cerita aja ya? Karena kan, kamu belum dengar cerita sebelumnya. Jadi, dulu tuh, aku jangan nyenggir mulu Rocky ya? Gue tau, kamu blok, kamu blok, kamu bang kamu blok, lu blok, kamu blok, kamu blok, kamu blok, kamu blok, kamu Satu face kamu blok, kamu blok, kamu blok, lu udah kamu blok, kamu Oh, jangan lu, jangan lu minimize Rocky. Eh, uh... ya, bang, emang ya, bang, bang, iya kan? Nah, Oke, okay, lanjut. Uh... Ya. Oh, kapal bro kenapa? Oh, hmm, lu balik lagi, lu beli lagi. Cuma mau blok. Wah, mindum. sekali kan? AFK, AFK, AFK. Nah, jadi ceritanya tuh, eh, uh, waktu itu aku hmm. pernah kayak... Oh iya, Bang Sky besok live ga? Terus kayak, oh iya live jam berapa? Jam lima oke okay, barengan ya live-nya Karena kan uh, kalau live sendiri kan kayak bingung gitu kan mau ngapain Jadi kita tuh suka live barengan aja Nah, terus aku udah tungguin tuh jam lima Jam lima gak ada, jam enam gak ada Ternyata hari itu dia gak live sama sekali Gitu Terus aku bener-bener sampai yang kayak kesel gitu loh Karena kan diingkarin janjinya Kamu kalau diingkarin janjinya kesel gak? Kesel ngangguk aja. Iya. <laughs> <Yeah>. Iya, <laughs> <Yeah, laughs> tapi <laughs> semenjak hari itu dia nggak enggak pernah melakukan hal-hal seperti itu lagi sih, Bang. Enggak. Bang, tetep, jawab, Bang. Tetap buat gua enggak. Kalau ya, kerja dia enggak. sekarang on time, satu jam sebelum dia datang, setuju gue. Uh. Tapi kalau lagi begini nih Gua sebel gitu ngeliat Rocky kenapa ya? Orang lagi ngomong dia garuk-garuk hidung Gak-gak Gua dengerin, gua dengerin Dengerin sini dong, garuk kayak kuping, jangan ngelidung gini Sebel deh gua sama dia nih Ini mah. Tapi dia kayak gitu Bang, gua lagi makan dulu bang, nanti jam 10 ya Gua temenin dah lu live, gua enggak live, gua besok Tengah satu dia baru dateng, dia langsung pergi lagi, gak nyampe 3 menit Hell the king <land> <bagpi> iya kah? <laughs> king of sky man lagi waktu itu ada gini juga Enji sky, dia janji sama aku eh blog gue temenin blog. ntar jam 8 ya di discord ya iya kan? terus lu gak jam 8 dia sama siapa? siapa? sama kamu tuh walau kita janji main bareng ya? iya kah? iya, kapan ini? apa gimana-gimana blog ulang-ulang Ingat gak, kita waktu ketemu sky, saya bilang iya ntar lu gue bantuin waktu jam 8 ke discord ya bilang gitu hmm. terus terus melapor ternyata dia sama Angie aku ditinggalin enggak dicet aku udah chat, chat sky ayo jadi main nggak apa apa gak sih kalau itu bener sih ya benar <laughs> juga emang. ya sama. itu pilihan itu pilihan yang tepat sky melakukan pilihan yang benar gua baru ya, mau ngomong itu. benar apa ya kan malu Iya sekarang opsinya cuma live sama lo sama Angie ya Angie <laughs> lah, lah. lah ya ya iya, gua mau pilih pilih, ya pilihan Angie Kenapa Ini, ini tapi kapan coba Ini Matthew <s1> pilih lu pasti. Enggak, tapi kalau gua antara kalau suruh pilih Enji atau Matthew gue pilih Matthew. Loh, Bora. <saliva> <laughs> Karena Matthew akan melakukan hal yang sebaliknya. <laughs> <Stone> Aku coba dia tuh gak mau mengakui Enji Jadi Matthew ini sangat malu untuk mengakui sama-sama gua gitu. Oh, kalau dia bro sayang kalau dia sayang sama Kapablo gitu. Enggak, iya. dia bilang enggak sama, Blo. Eh, Bang Lukon udah tahu, Bang. Dia selalu sama temen gua. Gue boleh deh, nah, wow. yeah. yeah, oh, itu kayaknya. Rocky, gua bisa aja. Oke, oke, pokoknya lu Rocky. Oke, Rocky itu dipake ah. deh, beruangnya biar lucu. Hehehe, <laughs> jangan bang. Coba Rocky, coba. coba coba Pakai. Mampus lu, konsul, konsul kan minta syukur. <laughs> Komet, coach, coachnya Ion enggak sih? Ini kucingnya Matthew. Salah ya Allah, lucu banget. Sambal, croquet lucu banget ya. bener benar dong enggak pakainya bener benar. Iya, sambar Iya, eh, itu Eh, coba coba berdiri ke belakang Kursinya minggir, berdiri, berdiri. Berdiri, berdiri. sih? tuh Iya, lucu Iya, betul. Iya, betul. ya ampun Coba Rocky Rocky. Oh, oh, oh. Hah? Coba Coba komen, lucu kok ya, ampun. Um, Jangan tanya aku dong, gak? tanya yang lain aja dong. Iya, iya. Tio, lucu enggak, Tio? Berarti nah, kamu lucu aduh. gue sih enggak, bodo amat. Enggak, Rocky enggak lucu. Kok Bang Raga sensitif Itu sama -sama ya pernah sama Rokia? Aku enggak pernah sensitif sama dia, tapi dia lucu banget kan. Oh. Kita udah lihat aslinya muka malu-malunya sampai duduknya jongkok begini <laughs> Ya, ya, yang gue bingung tuh oh, dia masuk ion, oh, oh. dia masuk ion gak di trial, kenapa jadi badut mesti trial? Iya kan, bisa. Lo kemarin gak bobolin sky gak, dawangnya, enggak kan? Hmm. Enggak. enggak kan? Enggak nggak. Anjing dikedek doang gue, gak ada suaranya. Ah nggak yang gak-gak gitu bang Raka? kedengeran di gue lagi. Hah? Saya lu mati. Oh, nabrak sama lagu men, sorry sorry bro lah, muka nah, -like. jelek banget lah tuh. Enggak nah, fresh. Ya? <tuk> Kok baru Matthew enggak fresh Lah. Lah. Lah, enggak niat lah Matthew. Komen. Lah Pablo juga. Enggak oh, itu. Kata <tuk> Pablo lucu deh sumpil. Sumpil, <tuk> ya, <tuk> Sumpah. <soalnya tuk> Discord aja Bang nanti. Kayak sumpah gitu. Ya, oh. Nggak ngerti, lu blok nggak paham, blok nggak Bang. beda umur Bang. Nah, Itu berdua ngalik, Jok. Nah, oh, udah, udah, udah, pede, nggak pede. Gua nggak matang, lu Tadi lu nggak pede, gila. Aku jam segini ngantuk, Tau. Bang Rangga mulai Inum. sampai jam berapa? Sampai pede, nggak Oh. Kapan belum mau live sampai jam berapa? Aku udah off. Oh. Aku udah meninjau aja. Ih, baik banget. Oh. <laughs> nih nih sekarang pakai sisir blo ya? Nih gue ketok lu deh. Hmm. <laughs> Aduh malu banget aduh. Rocky lu pengen ngomong apa? Rocky lu masuk doang ya. Rocky <tuh>, lu Rocky enggak ada, gua enggak lu, lu mau apa-apa. Cuma mau capture doang karena habis itu lu posting kan. <tuh. tuh> <tuh> ya udah gua. Gak. Ayo nih, nih gua matiin dulu kamera gua. Ayo lu cepat dah. Ya Allah. Nih biar lu Coba coba dah, coba dah. Ya Allah, ya Allah. Ah. Ya. Ayo coba coba coba coba. Aduh ya kan. Ya. <tuh> Makasih, ya. gas ya oke kasihan jadi banget ya, di it, diboleh, ya Allah, ya Allah Wah lupa coba gitu loh Ayo gimana oke aku mau nanya Allah. ini ini pertanyaan nah. yang aku tanya ke semua orang Lalu. sih kayaknya tapi uh, Jungs juga Lalu. belum jawab Jungs boleh Lalu. jawab juga deh Jang sama uh, Komet juga boleh kayak Komet juga belum pernah jawab Kapablo kayak kapablo udah pernah Uh, menurut Tindu. kamu, artis Tindu. Tindu. Tindu. Tindu. Tindu. paling cantik siapa? Wah, gue dapet sih. Tindu. Iya, Kak Pablo kalau gak salah udah pernah kan ya? Siapa Tindu. ya? Kayak waktu itu Kak Pablo sebutin nama bule gitu. Nunggu fix lagi. Oh iya lagi. Di Indonesia nah apa? Boleh, boleh, boleh. Boleh Indonesia boleh dunia. Kalau Bang Monto, lu, genre, ya kena Laging. Kenapa? Pertanyaannya general gitu, in general. In general. Kalau gitu. kalau kak kalau Bang Mon tuh uh, Sukanya Dian Dian Sastro. Kalau Bang Sky Gue tuh. Juga lagi. Bang Sky. Iya kalau nggak salah Bang Sky. Nggak. Bang Rangga juga Dian Sastro. Kalau Bang Sky waktu tuh dia kayak jawab orang Jerman blaster gitu. Tapi aku lupa namanya siapa. Kurang Jajaran mampang kan. Yang yang Jajaran <laughs> mampang. <itu> dia, <laughs> Kenapa? Yang Paris itu yang main Lily Collins dia. Oh Lily Collins. Wow. Rocky juga, hmm. Sabar gue lagi mikir. <laughs> siapa? Eh, okay, etan, tanes, lu. mikir. Ya, bukan deh kayaknya namanya bukan gitu deh. Siapa? Katanya gal gadot, enggak bang sky bukan gal gadot. Yang waktu itu bang sky di mobil kasih lihat aku fotonya itu loh. Itu Lily, Collins, ya. bukan ada ada lagi, ada dia pernah oh, kasih anak aku Hartway. fotonya. Bukan Hartway. Bukan, Hartway. bukan namanya oh, namanya Hartway, enggak namanya enggak sering kita dengar. Itu loh, jangan dikasih tahu dong. Angie Angie, dia udah orang ininya handphonenya wallpaper Angie. Bukan, siapa Bang Sky namanya Sumpil? Orang Jerman itu loh yang kemarin, di, yang di Instagram Siapa namanya oh, Bang Rangga? Jokim Lau? Siapa, siapa? Jokim Lau itu yang ngupil anjing Yang ngupil, garuk pantat Siapa, siapa? siapa? siapa namanya Bang Rangga? Ini Sky, siapa Sky? Namanya Vivi Novika Amara Sophia Sopi Alajuba bukan bukan sumpah Langgil. ini kalian gak pernah dengar aku soalnya gak pernah dengar orangnya juga Kathleen. bukan Kathleen. bukan bukan orang yang kalian pernah dengar orang jerman kan jerman jerman aduh gua mau ngelucu tapi takut top jerman berarti si megawati milan fernandes apaan coba, si coba coba coba siapa namanya gak jelas pablo I... milan fernandes ya milane Fernandez estel estelin ini Sky nulis Estel Linden katanya. Siapa tuh? Oke, kita buka, kita buka. -si. Oh ya ya ya, ini ini ini ini kalau menurut Bang Sky dia paling cantik. Siapa? <laughs> Oliver kan <laughs> sih. Itu goblok Kalau <laughs> ga, Jorgen Kleismen, paling gue sih itu sih. Enggak ada foto yang jelas lagi. <laughs> Tanitia share screen Pablo. <laughs> Allah kalau nggak mau, gue nggak tahu. Ya Cepat. Wah, jangan bang. Evsus itu juga. Sky suka tuh. Udah lihat ga lo? Enji. Siapa? -V e I v i. E v i s, s s u. Oh, Evsus. Ya, Ayuh. di di private. Wah, googling deh. Oke, bentar. Parah Rocky jadi. mikir lama banget, Rocky. Rocky. Ah eh, mendingan gini. Sabar Bang aku. gua lagi mikir. Gua banyak. Gak usah sampai lu pikirin <laughs> banget itu. Tahu terus share si IG dulu coba. Nih kalau kameranya deh ke, ke kanan atau ke kiri nah ada Genfos pasti lagi ketawa-tawa nih. Ini. Iya. Sumpah. Sumpah. Tuh. Dia maksa gua. Maksa. Udah, emang lu gak mau? Oh, mau ini? sih. Iya. <tuk> Nih, nih, nih, ini, ini bang Sky waktu tuh, dia, menurut dia, ini paling cantik Iya, lagi oh, iya siapa lagi. Lagi? siapa jam, belum jawab jam, jam, Rocky dulu Rocky dulu jam, dulu jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, artis jam, jam, jam, jam, jam, jam, aja. jam, ya, jam, Ra Raisa. Raya. Oh, Raisa. Oh, Raisa. Uh -huh. Wah, wow, canggih juga lo. <laughs> Itu dipikirin ya, banget, Bang, sumpah. Yang dia yang safety anjir. <laughs> Gila. Eh, Kalau NJ artis cowok di Indo nah, siapa? Kita dulu, Bang. Kita Mari dulu. Ganteng. Oh, kita dulu ya. Gua mau nah. motong gua udah jawab Nina Dobrev juga. Oh, Nina hmm. Dobrev. Aku dulu tahu. juga suka banget tuh Nina Dobrev. Keren. Satu apa Ah, Dobrev eh. Gokil sih. <laughs> Eh, gitu sih lukai lukai. bang rang, Ge ih nanti karma oh, <laughs> Iya, salah salah, bagus bang rangga berarti aku ingetnya bang rangga terus, bukan nggak boleh Jaya, gitu apa belum? Eh Genfo sih iya benar, Rocky Angie katanya, eh, idolanya. Eh Genfos siapa tanya Rocky? Genfos ya Milda lah, kalau nggak dimarahin Milda iya. tidak apa katanya <laughs> tadi, tidak <laughs> Katanya tadi lagi live dimarah-marahin bulu Genfo. Legowo <laughs> <laughs> eh, dong. Lu siapa? Siapa komen? Gua Zoe the Channel. Pas lagi zamannya. Coba. Siapa? Zoe, Zoe, Zoe. Zoe this Channel. Oh, tapi dia Tapi sekarang udah tua sih. Lu siapa, Cok? Zoe. Zoe apa? Yang main film Zoe itu loh. Zoe the Channel. 500 Days of, this, 500 yeah, of yeah, Summer. Iya, iya, 500 Days of Summer. Sama hidup, yang main New Girl, lo. New Girl. New Girl. Aduh, gue udah nonton lagi. Aduh, cakep banget lagi banget. ada zamannya ya nih nih biar lu pada viewer juga bisa sama liat sama alexandra dedario deh tambah satu doanya oh itu gilz wah lu boleh-boleh lu ya anjing <laughs> jangan nyebut selfie gitu dong guys bini gua <laughs> ya kan nih nih nih nih yang ini kantel -ah. iya wah ini sih menurutku nih. makanya real gitu loh ya masa Tuh, palsu ada yang ada yang gimana ya gitu. Pada komen Valery, Valerie, Valerie, Valerie siapa sih Valerie Thomas? Gua suka, gua ada gua Valerie ini ya, gua kasih tahu ya gacauan gue nih, Valerie Yaduh. juga nih. Bukan Valerie Thomas, kalau gue, gue suka ini ada Vla Valerie Tivanka lucu juga tuh. Mana share screen, share screen? Waduh. <laughs> Lucu lagi senyumnya. Waduh. Tapi lu gak cintakan Bang sama ini. Lucu Enggak aja lah. kan. Lucu aja. Oh. Ah. Oh. udah oh. beda tipe lagi. udah jangan sama-samain mulu sih Bro. <laughs> Dan gue cuma bilang beda tipe Bang. Nah Rocky, sekarang siapa yang kedua? Kita udah jawab dua nih. Hmm. Hmm. Syahrini ya Bang? Wah, enggak, lu, lu keluar lulus, keluar lulus, keluar keluar. lulus, lulus, lulus, gak bisa, bisa, <laughs> bisa, apa, apa, kok, kok, ini sih? kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, kok, Ini, Rocky. Rocky. Rocky. Kok Artis. Iya <laughs> kan sama aja. Iya sama aja, sama. Kan? Yaa, <laughs> sama aja Bang Bro. Ya lu <laughs> eh, penyanyi Jungs, semua. Jangs, jangan belum jawab. Siapa Jangs? Nah, iya Bang Jang, satu pun belum deh Charlotte Johnson. Oh, Scarlett. <tulah>. Indonesian, ah, Indonesian, nah, Indonesian. Ble. Indonesian oh, ada dua sih, Agnes Mo sama BCL. Uh. Oh. Wah, gue BCL sih. kalau yang gue Agnes Moore sih. Kalau aku sih, aku lebih ke Agnes berbanding BCL. Oh. Semua. Wah, gue siapa ya? Wah Indonesia ya ya kan? Parah gak Agnes Mo ya kan? Agnes Mo oke okay. sa Aduh satu lagi siapa ya berhenti Cross tuh anjir sih lucu juga ya <laughs> Oh ini! Gua dulu suka Joan Alexandra Wucul men Ada calingnya gitu ada calingnya. Wah parah Joan Alexandra lagi. Aduh lu cek dulu Fix Masa gue mau nyebut Dian Fahira? Kagak kan? Tua banget gue Tapi Dian Fahira juga oke okay sih bang Oh Dua. satu lagi! Celebrity crush gue! Tia Ivanka cu! Siapa? Tia Ivanka Wow Dicari lagi ya Enji. Iya oh Velofe ya sih, Velofe juga google sih Velofe ya? Lu nah? ini ngomongin cewek Ceweknya cuma satu cu Iya coba ini siapa cowok dong nanti ya iya velove juga yang Wih, oh ya yeah, this Velofe. this really pretty aslinya pas ketemu oh. aku cowok Indo Nikola Saputra thank you Ah, Nikola Saputra kenapa thank you, thank you, thank you aku sama NG. Saputra Nikola Saputra terkenal karena nama siapa siapa siapa enggak siapa? kan kalau gak ada rangkaian, oh, iya, saputra gak terkenal. Ah, ADC ah, namanya siapa, Cuk? Iya, ah, ah, lu gak jadi betul tapi. iya, iya, Sky ini nih. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, angan iya, iya, iya, iya, iya, tapi cantik Olivia banget Johnson. tadi itu wah cacanya Desta sih, sabi sih Ralinsya, gue enggak. lu siapa lagi Rocky? aku itu sih, mungkin Rocky aku lebih nih. suka yang sumuran hmm. aku ya Vanessa Priscilla menurut aku cantik banget Rocky, wah gini siapa ya? cantik banget panitia dong, dong. dong. kalau lu yang main jadi Nikola sama Cinta, Bang. Kebalik ya kan. Apa sih Sky? Sini lo masuk sini. <tuk> iya, Nagita Slavina juga. Eh, tapi gue setuju Menji. Vanessa. Oh, yang Mila ya. Uh -huh. iya parah. Kaya mukanya hmm, enggak enggak kayak mukanya tuh kayak perfect gitu. Loh. Sini, May. May Mau diapain tetap cantik. Enggak sih. <tuk> enggak, mana bisa. Kalau dipukul mukanya bengkak nggak cantik, Enji. Tetap. Tetap cantik. Gini, kayak tetap <tuk> Kayaknya tetep cantik deh kapal. Eh Lucin, ada yang bilang Lucinta Luna, tapi Lucinta Luna sekarang jadi cantik tau guys. Kan nonton video yang dia dikretek-kretek gak? dikretek keretak itu dia cantik loh. Iya, sorry ya guys. Aduh, ya, guys. di dientein sama Enji, kayak Coba lagi yang lain, candaan lu kurang. Eh bang, bang Sky <tuk> bilang apa? Kalau lu yang main jadi, jadi Nikola sama Cinta bang, kebalik ya kan? Gitu. Aku gak ngerti. Gue juga. Gue juga. Maksudnya Nikola sama Cinta? aduh, gitu lagi, gini loh, gimana belum? Sky itu gini, nama lu kan Rangga, nih kalau Saputra kan di ADC kan Rangga juga, oh. nah, kalau dibalik Bro, gue juga yang main, iya, itu, jadi di ya kan, cinta, cintanya siapa? Jelastro, mm -mm. kenapa cinta? Emang gitu namanya Oh Gini. emang namanya cinta iya <laughs> yeah. oh, Oke okay. I understand woi waduh Rocky Rocky bang Apa lagi Bang Rangga ya Allah gua Maki? lagi kenal lagi astagfirullah ya, lu udah scream belum hari ini Rocky udah iya yeah, kan ngekill berapa lu kalah mainji pasti <laughs> <kill>, hahaha <laughs> belum kill Gak ada ga ada kill eh lu kapan <laughs> main sama Enji apa yuk main bareng yuk? Nah ya kan, udah kue pancing lo, tos dulu sini Rogi. Bus, sebentar Rogi nyaman tuh, dipakai terus itunya tuh, pandanya tuh. Oh ya, udah pas mau Pablo, bahkan yeah. udah terbiasa asa pakai kostum badut gitu. Berarti wajib. Ya ya. Tuh udah diajak lu nggak mau nge-add lu, sombong banget Rogi. Wih, oh bukan iya. Aduh, mantap loh! sih, blok. Oh, loh, si, entar tunggu dua jam. Gua itu udah baca W dulu, cuman, Mau ngapain, si, coba kan dah. Emang ngapain sih, blok? Ini punya kayaknya aja pake anjing. Eee, uh, BTR, BTR kayak vlog ituin, bang. Eek, mm ex-nya -hmm. enggak kayak vlog. Emm, eee, uh, end-nya kayak vlog juga. Oh, lu berani-beraniin Rocky ya? Minta di sini oh, ya? Oke, okay. Udah, kan udah bisa... dari Sabar ya. Raja, lidah lu biasa aja ya. nggak perlu lu geser kanan kiri. <laughs> Lidahnya digeser kanan kiri. Gimana Bang? Ya Allah. Dia begitu, udah. Astagfirullah. Eh, <laughs> iya. <tuk> <tuk> <tuk> Entar ya, aku cek dulu. wah Wagen. Parah tuh. Parani Wagen. Iya yeah, yeah, dua. Yeah, <tuk> iya, ayolah. Bodoh amat, ketahin gitu tuh gua wakilin. Enggak, enggak ada lagi sabar aku itu nah. dulu ya, aku ignore all dulu. Yeah. niro Rocky lu mau gue kasih tau caranya nggak Aku copy di DM Kakak ya, gitu. Instagram. Waduh. Coba Aduh. coba, coba et aku lagi, coba et aku lagi. Oke, oke. Enji Jang Semetio orang enggak? Oke. Oke. Dadah. Oke, Bang Bro. Terima bye-bye semua. Yuk. Bunda tuh kok nggak ada ya? ngeri Rocky. ada harus private ada. Aku coba batera, kamu jadi kamu gimana namanya? Loh, Loh, Loh. Nah, kan gue udah "D M udah mau hah?" Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, kamu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Ah, beternya caps lock, terus x nya enggak, terus r nya gede, r nya gede terus sisa enggak, r o -i uh -uh. y nya dua. Oke, okay. o c k y y o oh. already send you a friend request, tapi kok enggak ada ya? Kira wah parah, wah Rocky lu pakai nama palsu kali fake account lu enggak bang oh, ya Allah, Allah, Allah Rocky lu enggak banget ya Allah ya, bahas lagi oke okay. <laughs> oke <Okay>, Matthew <laughs> tapi nji lu kalau main pubg gitu kan sering kan sama cowok-cowok sama temen-temen gini oh. sama badut eh sorry sama orang-orang ya ampun orang -orang. ya ampun, <laughs> ya ampun komet enggak itu sekali Engga. ngomong G. itu gitu sama ini nah <laughs>